oke seperti tadi yang aku udah kasih hints di depan ya kalian pasti dari box ini kalian udah tahu mana yang atau brand apa yang udah akan aku bahas tapi dari line apa well ini aku kasih tahu ya kali ini yang akan gue bahas adalah line dari distill ya ini seri terbarunya kalau sebelumnya mungkin ada GSTS 100 GSTS 300 atau GST200 Well, kalau yang kemarin seri Bluetooth sempat Ada GSTB100 dan GSTB200 well, Kali ini adalah tipe GSTB300SD1A Well, untuk di seri-seri sebelumnya Gue nyoba secara personal, gistel itu lumayan berat ya, terutama yang GTS 100. Dan kemudian nggak lama setelah itu dia ngelarin GTS 300, which is diameternya lebih kecil, tapi tetap beratnya nggak terasa jauh beda. Terus dia ngelarin GSTB 100, diameternya lumayan agak gede, tapi dia full analog. GSTB 200, gue nggak begitu tertarik. Nggak tau ya, kurang klik aja, bukan berarti black. And then datang ini, GSTB 300 Yang sebetulnya awalnya gue juga, nah, tapi setelah gue lihat demo-nya dia, wow. Keren juga nih, terus akhirnya sekarang gua udah berhasil on hands. And personally growing out on, on me, ya. Jadi, ini sebetulnya kalau dilihat sekilas nggak jauh beda dari distil sebelumnya. Cuma yang bikin gue suka adalah diameternya pas banget. Nggak segede GSTS 100 atau GSTB 100, tapi nggak sekecil GSTS 300 juga jadi pas. Dan ini konstruksinya full stainless steel ya, dari case sampai braceletnya ini full stainless steel. Tapi ini nggak terlalu berat. Ternyata dia udah menggunakan carbon core guard yang ditempel lalu di tipe GRB. 200 sempat aku bahas ya carbon core guard itu apa. Jadi itu mungkin yang mengurangi beratnya tapi nggak ngurangin kekuatannya. Untuk kaca. Aku lihat ini masih pakai mineral glass tapi sebetulnya udah cukup jernih banget sih. Dan di sini untuk penunjuk buat uh, indikator energi dari baterainya itu ada di di yang di seperti sub dial ya di arah angka 6. Ini bentuknya kayak cakram ya bentuknya. Jadi karena ini top solar, biasanya top solar kan ada penandanya untuk energinya masih high, medium, atau low itu semuanya ada di indikator akram ini. Untuk fitur semuanya masih standar sih, pasti ada alarm, ada stopwatch, dan yang paling asik sih sebetulnya buat yang kalian yang masih bingung buat setting-setting manual jam jesok, atau mungkin suka lupa ini sebetulnya kalian tinggal install aplikasi G-Shock Connected terus kalian aktifin bluetoothnya setelah install aplikasinya udah tinggal cari model G-Shock apa kalian udah tinggal connect aja nah kalau udah connect secara otomatis time timezone-nya akan ngikutin waktu di HP kalian pada saat itu nah biasanya dari aplikasi itu kalian juga bisa ngelihat menu atau fitur apa aja yang ada di dalam jam ini. Nah untuk on hand diameternya kurang lebih ya ini on hand sih masih nggak terlalu gede banget dan gue nyaman pakainya thanks to carbon core guard ya ini gue suka dan LED nya untuk tombol LED nya ada di sini dia ada double LED ya jadi untuk yang nerangin digital ada yang nerangin whole dial nya juga ada so buat kalian yang suka G-Shock tapi style nya steel mungkin buat kalian yang biasanya ngomongnya mas cari G-Shock tapi yang bisa dipakai acara kantor, online kantor, well ini aku rekomendasiin buat kalian ya dan untuk lepas strapnya sekarang juga ada ada fitur um, quick release ya jadi gampang banget tapi ini untuk ukuran strapnya mungkin ada di sekitar 18 atau mungkin 19 mm ya jadi mungkin kalian kalau pasang ini lebih gampang lagi sih tinggal plug and play so untuk lepasnya juga gampang udah ada fitur quick release nya jadi buat kalian penggemar jisok sana yang mau mencoba sesuatu yang baru ini aku rekomendasiin buat kalian dan gue sebetulnya waktu ngeliat demonya ini gue agak sedikit nggak percaya sih. demonya diledak dan jamnya selamat <laughs> buat jisok gue rasa itu bukan hoax sih kita udah bertahun-tahun atau mungkin puluhan tahun tau lah kekuatannya jisok udah kayak apa. So sebetulnya dari demo itu yang bikin gue tertarik juga nih sama jam jadi kayak penasaran pengen nyobain jam-jam gue yang lain kalau diledaki masih selamat nggak? Ya? <laughs> Oke. Okay. Well itu buat kalian ya yang butuh. G shock dengan bahan stainless steel tapi nggak begitu berat dengan diameter yang pas ini aku rekomendasiin buat kalian mungkin kalau di website kita kalian di kotak search tinggal search aja G steel atau mungkin klik aja GST itu kode awal dari G shock G steel ya jadi klik aja GST entar pasti modelnya akan keluar semua. Mulai dari GSTS sampai yang GSTB pasti keluar semua So buat kalian yang mau berburu ini Langsung aja capcus ke website kita di jamtangan.com Atau install aplikasi kita juga Oh ya buat yang suka dan selalu nunggu channel review Atau mungkin review-review dari channel kita Bisa subscribe channel kita ya Dan gue gak terima dislike ya lu harus like oke okay, sekian dulu review G Shock G Steel ini jangan lupa berburu ya oke okay, sekian dulu see you on the next review bye